Habis pasang air lautnya banyak kayu yang ke atas Bani ke atas <laughs> apanya Pak <Ba>? ke atas <laughs> kayunya Pak <Ba? laughs> ke atas permukaan laut <laughs> merah nah. ini merah rambutnya ya. Ambrok, Bos. Nih, mau dieksekusi. eksekusi. Coba lagi. kiri ada mas Irfan, mas Dirja yang punya pandan wangi, pak yang punya gesang sememuh, abah, <tuk> abah, <tuk> abah, surur yang punya pandan dan cak Turi singdoes sememuh, kumpul kafe di Padang Savana. Di Padang Savana. sayur jangan lupa like comment jam 4 lebih kita musnahkan bareng-bareng virus koronanya uh, oh. masih panjang Tu apau komen, <Leave me João> <flavor> jangan lupa apa Mbak Intan? jangan lupa apa, tempatnya, nah itu saran dari Mbak Intan. Oke, kilo? Ah, Ini pengantin baru ini. Oh, ya. Pengantin oh. baru. <laughs> ada anak-anak lagi mandi kayak kebu di rawa. Atan, jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe. Subscribe lain apa ya? channelnya apa? Lain apa? Jangan lupa, oke. Okay. Ngapain Tamitan ya ta. Kak Tamitan okay, Guys, kita ah. guys guys guys Pokoknya jangan lupa ya